Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Salman Tz. Kali ini kita akan melakukan perawatan atau memberi obat kepada Avatar karena kondisi Avatar lagi kurang sehat. Nih, sapi Avatar lagi sakit perut, jadi kita kasih obat nanti, guys, karena dilihat dari kondisi badannya kalau kondisinya bulu-bulunya berdiri guys nah nafsu makannya kurang nanti kita kasih obat supaya nafsu makannya bertambah Baik guys, kita hari ini melakukan perawatan atau mengobat sapi, avatar yang lagi sakit. Tadi pagi kita lihat bulu-bulunya lagi berdiri sama pembuangan kotorannya mencret. Nah jadi kita kasih obat cacing ini. Nah nanti obatnya ini dibagi dua, baru bagi tiga, ambil yang ketiganya. Oke. Okay. Kita potong dua. Oops. Ini satu. Ini satu. Jadi kita potong lagi nih guys. Nah. nah jadi udah. Nih. Harus Ini. baru kita masuk ke sini guys, hmm. kasih air, masukkan, nah. biarkan larut dia. ini kita masuk air. Kita kasih garam Ini nanti pengobatan induknya guys Baru kita masuk yang separuh ini Sudah hmm. hmm, Biarkan dia larut hmm. Jadi dek guys Ini kasih, kita kasih obatnya Supaya anak sapinya sehat nih. Nih. Nih. Kita kasih nih guys Hmm. Oke Saya selesai pemberian obat guys Obat cacing Induknya kita kasih obat juga guys Nah huh. Ini obat nafsu makan guys Sama obat cacing Nah Ini sapi boy guys. Kita kasih obat guys.